Lihat deh di Mas, gue habis dibelin kacamata sama cowokku. Wah, bagus banget. Aduh, orang itu ke sekolah bawa alat sekolah, kayak pulpen, buku, bukan bawa kacamata. Ih, Dia kenapa sih? Gak tahu, ih. Eh, lihat deh, kalau gue pakai gimana? Keren banget, Coba coba gue pakai ya. Gue pakai. Ke sekolah itu buat belajar, bukan buat gaya-gayaan. Pakai bawa kacamata segala. Dia kenapa sih? Tahu, eh lu ngomongin kita. Dimas Us, itu males banget ngomongin lu semua. Ini eh, sudah. Waduh, nggak bisa dibiarin roti Udah nggak usah didengerin. Hmm. Ya abis. Dimas, lu bawa parfum gak? Iya, aku bawa nih. Gue minta dikit ya, soalnya parfum gue udah habis. Oh iya, ya. nih. Thank you Basti. Duh siapa sih ini pakai parfum siang siang? Orang ada masalah apa sih? Aduh kalau bau ya bau aja nggak usah ditutupin pakai parfum, tambah bau. Is, apaan sih orang? Dimas dimas fotoin gue dong. Oh ya ya. Satu dua tiga. Nih. Ih jelek banget kayak babi. <laughs> ulang, ulang ulang ulang. Jelek mah jelek aja. Kamera juga tahu kali objek mana yang jelek atau enggak. Kunti behelan maksud lo apa? Eh maksud lo apa juga bilangin gue kayak gitu? Lah, emang lo kunti behelan kok? Wah, gue aduin ke guru BK lo ya? Lah, Pak aja gak takut. Oke, okay. udah guys, udah. Kalian kok jadi ribut gini sih? Dia yang mulai duluan waktu gue udah sabar ya dari tadi. Udah tenang, tenang, tenang. Kalian jangan emosi. Tenang. Hmm. Kalau gak Wati udah gue bejeb-bejeb tuh kunti. Hmm, harum banget. Lo bawa Scarlet Lumet? Bawa dong, masa nggak bawa hmm, Orang itu ke sekolah bawa pulpen sama buku Bukan bawa alat kecantikan Dia tuh kenapa sih, Mas, emosi gue lama-lama Udah, -lama. Nek, nggak usah dengerin Lihat, Nek, Mas, serum dan body lotion scarlet ini Mampu mencerahkan dan melembabkan kulit Ini before-nya, ini after-nya Terlihat lebih cerahkan Iya, iya, gue tau kok, Nek Kalau udah itu, nye ya hitam aja, nggak usah dicerah-cerahin Nggak cocok, wah, nggak bisa dibiarin oh. mantap Nek Damai sekali uang-uang gue, kulit-kulit gue. Masa lo yang ngatur sih?